menemani santai bagi kalian saat ini di hari minggu kalian pastinya ya persahabatnya selalu bagaimana akan menyuguhkan info-info terbaru dan pastinya kabar spesial vitamin bahagia dari idola kesayangan kita dan semoga persahabat, ya kalian semua tentunya selalu diberikan kesehatan selalu diberikan kebahagiaan dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, amin bagilah persahabat untuk mengawali kabar terbaru di Pagi hari ini kita sejama dia langsung disuguhkan asmon vitamin yang sangat membahagiakan Lewat postingan Al-Kahfi, suami dari Kak Sania, Allah yang lagi menggendong Abang Fatih Ini luar biasa, persahabatnya, selalu kita mendapatkan kebahagiaan Lewat postingan-postingan dari suami Kak Sania insya Allah mudah-mudahan ya sehat terus untuk Abang El, semuanya Kita selalu mendoakan yang terbaik kita simak juga kalimat yang diunggah oleh Al-Kawfi. Tuh yang itu tuh pokoknya kita pantau dulu ya Abang El. Masya Allah. Abang El lagi mantau apa sih? <laughs> Ini cute banget persahabatnya Masya Allah. Luar biasa. Kemudian juga persahabatnya kita simak nih. Alhamdulillah ada kabar bahagia bahwa akun Papa Bilar sudah kembali aktif ya Masya Allah. Alhamdulillah patut kita syukuri. Rizky Billar sudah aktif kembali bersabediah ya, sama-sama kita support yang terbaik, tetap semangat untuk warga Kunoha, tetap menjadi garda terdepan untuk Leslar kita yakin bahwa idola kesengan kita akan bersinar kembali, akan selalu memberikan kejutan pastinya untuk kita semuanya. Kita simak juga bersahabat ya di beberapa tanggapan komentar di sini banyak sekali respon dan tentunya tanggapan yang sangat luar biasa. Di antaranya dari akun Vika Nurlela mengatakan, yuk bangkit yuk semangat. Tuh, how ajakan untuk bangkit dari para fans kepada Papa Billari Semangat Papa B, mudah-mudahan ya tentunya Papa B semangat lagi. Tentunya selalu memberikan kebahagiaan juga untuk kita semuanya tetap semangat Dan berikutnya juga bersahabat ya kita simak nih cidukan vitamin yang sangat lebih membahagiakan Melihat video Abang El lagi diajari memberikan pakan ikan oleh panda. Masya Allah ini malu cuan bersahabat ya Alhamdulillah full vitamin kita dapatkan bersahabat ya Di malam minggu luar biasa Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semuanya Amin Walaupun ini pun diunggah kembali oleh akun Sedal Putian Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah, Abang gemisin banget sih Dikasih pakan ikan dikira cemilan <laughs> Ini cute banget Komentar pun tentunya Banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Instagram Nundung Awalia mengatakan Bang, itu makanan ikan, main comot aja mau dimamam. mamam Masya Allah, selamanya kalian begini ya Saling mencintai, saling menjaga, saling setia Semoga Allah selalu melindungi kalian, amin Luar biasa Ada juga persahabatnya tanggapan dari Nurmayani60 mengatakan Masya Allah bang, itu makanan ikan sayang Penasaran ya, embul sayang Tapi kita bahagia kok, lihat pandanya ikut happy deh Masya Allah pasti bahagia dong melihat keluarga kejelasan kembali rukun kembali harmonis kita pastinya bangga pasti bahagia sekali Alhamdulillah kemudian juga berlambat ada kabar dari hip 500 ini mengenai komentarnya Bapak Sandi Arifin mengenai haters Dewi Persik yang tentunya disebut fans Lesti dan Rizky Bila. di sini ada menyampaian dari Bapak Sandi Arifin di situ mengatakan dari yang kemarin dilaporkan sama Mbak Dewi, saya khawatir adalah itu oknum yang mengaku fans dari artis. Karena ada beberapa juga, saya lihat di setiap kali ada permasalahan, ada orang itu juga. Ini yang saya tidak mau. Dia mengaku sebagai pendukung dari salah satu artis, tapi ternyata bukan. Sudah ditegaskan juga oleh Dewi Versiq, masalahnya diluruskan bahwa haters yang sudah memfitnah dirinya itu adalah bukan dari fans Lesti atau Bilar persahabatnya ditegaskan pure resmi fix bukan fansnya Lesti maupun fansnya Leslar ya kita tentunya selalu support kita selalu menjaga nama baik Leslar, sahabat ya mudah-mudahan kita semakin kompak semakin Solid dan semoga kita sebagai fans harus tetap di jalan yang benar kita lihat juga perselabatnya kelima caption yang dituliskan oleh akun hip 500. kita tunggu gimana hasil akhirnya ya, soalnya kan gak enak gitu kalau ternyata dia cuma nyamar jadi fans seseorang buat jadi haters orang lain pelan-pelan persidunya terbongkar ya niat jahat dari seseorang, jadi untuk semuanya dijaga jari jemari, dijaga omongan jangan sampai menyakiti hati seseorang kemudian juga bersama yang kita lihat ada kabar yang sangat membanggakan ada artikel mengenai penghargaan IDA 2022 dari akun Radio RFM 94 Mojokerto Lesti Menang Besar di Ajang Indonesian download World 2022 persembahkan piala untuk Rizky Bilar dan BBL luar biasa Pialanya dipersembahkan untuk Abang Fatih dan Papa Bilar Kita simak masalahnya Kalimat caption yang dituliskan Sobat R Lesti Kejora tidak datang Dalam ajang Indonesia Dangdut One 2022 yang digelar Indosiar Pada Kamis malam Tapi kali ini Lesti Kejora Menang sebagai penyanyi dangdut solo Perempuan terpopuler Lesti Kejora berhasil mengalahkan Sederet penyanyi dangdut Indonesia Yang menjadi nominasinya ada Ayu Ting, -Ting Inul Daratista sampai Dewi Persik yang menjadi saingan Lesti Kejora dalam, dalam kategori ini. Meski tidak hadir, Lesti Kejora menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua yang sudah mendukungnya sampai saat ini. Assalamualaikum, saya Lesti. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Indonesian Dangdut World 2022. Atas kepercayaannya sebagai penyanyi dangdut, Indonesia terpopuler saat ini buka Lesti Kejora. Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora mempersembahkan piala tersebut untuk anak dan suaminya, Rizky Pilar. Piala ini aku persembahkan buat anakku dan papahnya abang El Rizky Pilar jelasnya lagi, meski tidak hadir dalam kesempatan itu, Lesti Kejora berhasil menyabet tiga penghargaan. Kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler, lagu dangdut terpopuler dan lagu sekali seumur hidup dan kategori video klip dangdut terpopuler untuk lagu sekali seumur hidup. Ini yang membuat kita kagum dan bangga. Kekompakan dari para fans tetap solid untuk mendukung karya-karya dari Lesti Ciora. Luar biasa kalian ya, semuanya. Kemudian juga bersahabat ya, ada kata-kata bijak juga nih, dari Elfad 21. Begitulah karya, saya bertanya pada L2W, optimis, Lesti menang Ida 2022. Dengan ada yakin dan optimislah lah, menjawab. Optimis, Lesti masih bersinar, karena Lesti tidak pernah ditinggalkan oleh penggemarnya dalam karya. Mungkin memang sudah banyak yang menepi dari kehidupan Lesti, tapi tidak dengan karya-karya yang sudah dimanggulasi dari peluh dan tangis, tuh persahabatnya. Karya nyata yang diciptakan untuk mendedikasikan diri pada orang lain, terutama orang-orang yang berjasa, ia akan terus terang dan bersinar. Tetap semangat dukung karya lesti keciorang. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya di pagi ini jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Lestifati Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar komentar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.